Oh. Ya, banyak, ir. Banyak. yang banyak air maksudnya banyak banyak tadi. Sudah kamera dulu diaktifkan sebelum saya apa sebelum yang lain keluar biar kelihatan mukanya bahwa kalian hadir mengikuti mapel terus guys. Bukan yang Kasih lagi kamblas belas ada hey your is running wow kira <tuk>